Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita semua channel Indonesia kamera oke kembali lagi bersama saya Aisyah di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara pemakaian gimbal zhiyun v 2 crane di sini udah ada boxnya dan bentuknya seperti ini ya jadi dia itu kalau gimbal zhiyun dia itu um, ditaruh di koper seperti ini tapi ada kardusnya juga dan buat kalian kalau mau pakai gimbal Zhiyun untuk video atau stabilizer Zhiyun itu bisa dipakai untuk kamera apapun selagi beratnya itu di bawah 2 kg jadi 1-2 kg ya contohnya kamera apa aja sih untuk kamera Canon, kamera Sony yang mirrorless kemudian yang beratnya itu enggak di atas 2 kg kemudian untuk Zhiyun ini biasanya dipakai para videografer untuk acara wedding atau kalian um, apa ya, kayak ambil street video gitu atau buat shooting juga bisa jadi bisa kalian pakai sesuai kebutuhan kalian ya oke, okay, gak usah lama-lama langsung aja kita bahas dan sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu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 covernya isinya seperti ini ya jadi di sini ada untuk chargernya adapter charger ini untuk kabel chargernya ini baterainya ada dua kemudian ini untuk gimbal zionnya ini ada untuk tempat baterainya dan kita juga ada untuk kaki zionnya ya kita juga ada kaki zionnya ini kaki zionnya ini untuk baterainya hmm. Oke, langsung aja kita coba pasang baterainya. Jadi baterainya ini itu kalau kita mau pasang, yang positif itu yang ini. Ini negatif ya. Negatif itu datar seperti ini. Yang positif tahu kan perbedaannya? Ini kita pasang di sini. Kita pasang di sini ya. 2, semuanya hadap ke atas yang positif. Kemudian tinggal kita ambil ini, kita pasang dulu baterainya seperti ini. Kalau udah pas, bisa kita putar ke kanan. nah biar kalian bisa memudahkan kalian untuk pakainya kalian bisa pasang kaki ziumnya di sini jadi pasangnya di sini ya jadi pasangnya di sini ya kita pasang aja Oke, teman-teman, jadi seperti ini tampilannya kalau sudah dipasang, semuanya udah juga digabungin. Dan untuk gimbal Zion ini dia bisa untuk kamera mirrorless. Jadi kalau kamera-kamera yang DSLR itu bisa. Tapi yang masih bobotnya itu untuk beratnya itu masih yang ringan-ringan ya. Sampai 1 kg aja. Sekitar 1 sampai 2. Tapi kalau di atasnya 2 kg itu bisa pakai gimbal yang moza, karena untuk kamera yang berat-berat Contohnya seperti Canon 5D, Nikon D600, Canon 6D, Canon 7D, seperti itu ya Itu udah termasuk yang berat, terus Canon 60D itu ya Tapi kalau yang ringan seperti Mirla Sony, Fuji Kemudian kalau Lumix, Lumix itu bisa pakai Zhiyun, karena dia masih tergolong yang rendah untuk yang gak berat kemudian kalau Canon 1200D karena bobotnya gak terlalu berat dia bisa pakai Zion juga jadi kalian bisa menyesuaikan untuk bobot kameranya seperti apa seberapa maksudnya kalian bisa pakai Zion atau Moza dan Zion V2, V2 Cream ini udah ada remote juga tapi kebetulan remote-nya um, punya kita emang lagi gak ada dan ini dia belum ada Bluetoothnya, jadi dia masih belum bisa pakai untuk Bluetooth. Tapi di sini ada tombol-tombol untuk mode, ada power juga. Kemudian kalian kalau mau pasang, di sini ada untuk um, pengunciannya ya. Di sini pengunciannya di sini. Nanti akan di zoom sama editor kita ya. Jadi biar tahu di sini kalau kalian mau pasang di sini kelihatan ada tulisan zion, nah ya, Oh di sini, nah, di sini ada tulisan zion, kalian bisa lihat ya, di sini, kalau semisalkan zionnya itu kebalik tulisannya seperti ini, berarti itu kalian pemakaiannya salah tempatnya, jadi yang benar itu zionnya harus seperti ini, harus benar-benar bisa dibaca zion. Terus kalau semisalkan belum Sebelum dipakai, sebelum menyewakan, kita pasang dulu kameranya. Lebih baik kalian untuk strapnya dilepas dulu, ya. Jadi, kita bisa pasang dulu di sini. Oke, jadi di sini ada untuk pengunciannya, ya. <tuh> Oke, okay, ini fungsinya untuk kalau kita kendorin, ini bisa dikendorin, ya. Fungsinya ini untuk memajukan ini holdernya. Untuk mengatur holder dari kameranya. Kalau udah sesuai bisa dikunci aja langsung. Kemudian di sini ada juga ini. Ini bisa diatur. Bisa kita kondorin dulu. Di sini bisa diatur untuk menstabilkan. Bisa dia maju mundurin ya. kalian bisa lihat. Jelas ya? Oke, okay. kalau udah sesuai kita tinggal rapatin aja kunci. Di sini juga bisa untuk dikendorin juga. Nih, seperti ini untuk mengatur kestabilan kameranya. Udah. Ini juga bisa dimaju mundurin ya. untuk um, yang bagian bawahnya bisa dimaju mundurin. Untuk pengunciannya seperti itu aja. Oke, pertama kita sesuaikan ini dulu. Ini udah pas tulisan zionnya bener ya seperti ini. Terus tinggal kita pasang. Dan cara pemasangannya kita lihat di sini. Kameranya itu menghadap seperti ini. Jadi kameranya menghadap seperti ini. Jadi kalau kalian gini itu salah ya. Yang bener seperti ini ya. Jadi dia harus sejajar seperti ini. Kita pasang dulu ininya. Di sininya kan ada ya, ada untuk apa namanya? Ada hmm. untuk um, buat ke tripod, kepala tripod tinggal kita pasang aja oke teman-teman kalau gini sudah stabil ya. Sekarang coba kita nyalakan di sini ya. Di sini ada tombol power. Di sini untuk menggerakkan ya. Tekan lama tombol powernya sampai warna biru. Kalau sudah warna biru gini berarti dia udah nyala ya. Kemudian di sini itu ada untuk modenya. Di sini untuk menggerakkan. Jadi seperti ini. Kemudian untuk untuk atas bawahnya. Jadi ini dia bisa 360 derajat kalau kalian mau ganti mode di sini tekan satu kali untuk ganti mode tekan satu kali untuk menetralisir ya maksudnya aku satu kali untuk ganti mode ya jadi cuman bisa untuk atas bawah aja kalau kanan kirinya itu nggak bisa ya ini saya udah tekan kanan kiri ya sekelihatannya Bisa ya? tapi kalau atas-bawah aja dia bisa jadi tekan satu kali lagi dia untuk ganti mode lagi kanan kirinya bisa atas-bawah juga bisa tekan satu kali lagi untuk oke okay. terus tekan tiga kali secara cepat menetralisir lagi nggak ya, bisa di ke atas bawain, nggak. Nah, bisa di sini ya. Tekan dua kali untuk bisa ganti mode juga. Oke, ini untuk netralisir. Nah, ini modenya. Kanan kiri nggak bisa, oke. tekan tiga kali untuk mode ganti modenya. tekan satu kali untuk tekan dua kali untuk ganti mode seperti ini tekan tiga kali secara cepat untuk ganti mode lagi dia gak bisa di atas bawah tapi bisa dimiringin kalau mau memberhentikan mode seperti itu tekan dua kali lagi tekan satu, satu kali untuk menormalisasi lagi oke teman-teman, seperti itu tadi video tutorialnya semoga bisa membantu kalian dan semoga bisa membantu kalian untuk gimana sih cara pemakaian di zionya Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemucapan. Kalau ada kekurangan, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Dan yang mau mengajukan pertanyaan bisa banget komen di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab sesuai sebisanya kita. Saya Aisyah, pamit undur diri. Salam sahabat fotografi-fideografi Indonesia kamera. Salam saudara. Dadah.